Detik-detik kehidupan diselimuti oleh kehampaan. Bertahun-tahun lamanya ku jalani kesendirian. Gulir waktu yang terasa begitu lambat. Saya akan tak mau berjalan. Hingga suatu ketika kau hadir bagai keajaiban. Hadirmu bagai rintik hujan di penghujung kemarau. Membasahi padang hati yang kersang. Aku yang dulu hampir terjun bebas jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Semua lara kini kian hilang, berkat jiwa indahmu wahai sayang. Keindahan yang datang sebagai pelipur lara, kau sirami bunga-bunga di jiwa yang dahulu layu tak bertuan. Kau bagai indahnya rona pelangi yang datang di akhir padai hujan, kini aku bahagia. Bahagia mendapat anugerah berupa kekasih hati yang datang-datang sebagai -datang jawaban atas hembusan segala doa yang dipanjatkan. Indah parasmu walau tak terpoles hiasan, anggun bahasa tubuhmu mencerminkan kedamaian, suara merdu yang mengalung dari bibirmu sebagai nyanyian pengantar tidurku, murni kebaikan hatimu tanpa sedikit tertoreh oleh kepalsuan, Layuan yang terkadang kuberikan itulah ungkapan segala curahan hati. Hati yang bersyukur karena hati kini tak lagi sunyi. Tingkah manis yang selalu kau beri menambah kehangatan jiwa ini. Cinta yang selalu kau beri mengalir murni tanpa paksaan. Setiap hal yang terjadi tak pernah luput dari perhatianmu. Tak sedikitpun waktu yang kulalui tanpa hadirmu Tak pernah sekalipun malam yang gelap tanpa cahaya hatimu Seolah semua cahaya bintang kini berada di matamu Kini tak ada lagi kabut-kabut kelabu -kabut yang menutupi pandanganku Tak ada lagi angin kencang yang mampu meruntuhkan semangatku Padang tandus itu kini berwujud hamparan rerumputan yang hijau. Tenang, damai, dan sejuk, semua berkat hadirmu.